Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini tengah Anda saksikan program spesial kami Yaitu program yang menyajikan berbagai informasi Seputar bulan suci Ramadan Dikemas secara hangat dan santai bersama kurma Kuliah Ramadan Pemirsa, pada kuliah Ramadan hari ini, saya Febrika Rasalina akan berbincang seputar tema Menggapai Kemuliaan Ramadan. Tentunya bersama narasumber yang sangat kami hormati yaitu Bapak Bambang Prasetyo BA Pemirsa telah hadir bersama kita orang yang tentunya tak asing lagi di lingkungan kampus UIN Raden Fatah Palembang. Karena beliau merupakan salah satu dosen di kampus tercinta ini. Serta tepat untuk kita ajak berbincang seputar tema hari ini yaitu menggapai kemuliaan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Ya, e, hari ini bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kulihan sedikit batuknya tapi enggak apa-apa insyaallah. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam selalu dalam lindungan Allah ya, Pak ya. Amin ya rab. E, sebelum kita masuk ke perbincangan hari ini nih, Pak. Hmm. Bagaimana Puasanya hari ini apakah tetap lancar dan semangat Pak? Insya Allah, tetap lancar dan semangat insya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya nih Pak, di bulan Ramadan ini kalau boleh tahu bagaimana keseharian Bapak sebagai dosen di Uin Raden Fatah, Palembang ini? Di bulan Ramadan seperti biasa, ya. cuma aktivitas seperti biasa di luar Ramadan pun. Habis hal subuh kita dikir baca Quran sampai syuruk, kemudian langsung segera ke kampus ya, ke Uin. Pengajaran tetap berjalan offline sampai sekarang insya Allah ngejar juga di uh, Pusat uh, Pengembangan Bahasa, kurator Bahasa Arab di sana, dan juga di Pendidikan Bahasa Arab, Insya Allah. Masya Allah, tetap produktif ya Pak ya, Allah. walaupun di bulan Ramadan ini. Uh, terima kasih Pak, nah terkait tema kita hari ini, yaitu menggapai kemuliaan bulan Ramadan. Hmm. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, kepada pemirsa Rafa TV, mengapa bulan Ramadan ini disebut bulan yang istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Yeah, uh, perlu kita ketahui bahawasanya kita ketahui jumlah bulan dalam satu tahun ada 12 bulan Ini ketentuan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tawbah yang 36 Inna iddata syuhur inda Allahi na'ashara syahran fi kitab Fi kitabillah khalaqas samawati wal ard uh, Jumlah hitungan dalam setahun itu di Hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan Ketika Allah ciptakan langit dan bumi Minha'ar ba'atun hurum Dari dua belas bulan tersebut, ada empat bulan yang haram Empat bulan yang haram Coba lihat, empat bulan yang haram ini apa aja? Empat bulan yang haram ini tahu apa aja? Enggak tahu Empat bulan haram Muharram Dhulqahda zulhijjah dhul Ini musim haji Warajabun Mubarak Nabi SAW Dan bulan Rojab Jadi dari dua belas bulan Ada empat bulan yang haram Nah, coba kita lihat Ini bulan Ramadan Menjadi bulan yang mulia Padahal dia bukan bulan haram Bulan haram ini, ibadah pada bulan tersebut Allah subhanahu Allah ta'ala Pada bulan haram, diharamkan berperang, dilarang berperang Nah, di sini Ramadan tidak masuk bulan haram Tetapi kenapa dia jadi mulia mengalahkan bulan haram? Tahu nggak? Kenapa tuh Pak? Nggak <laughs> tahu ya Karena Diturunkan Al-Quran padanya Masya Allah Allah SWT Firman, Shahrul Ramadan al-Nadhi unzila fihil quran Nas linnas wabayyinati minal huda wal furqan Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Penjelas petunjuk tersebut Dan pembedaan antara yang hak dan yang batin. Coba lihat Mulianya bulan Ramadhan Kenapa berarti? Karena, karena, karena diturunkan Al Al-Quran pada bulan Ramadhan Sekarang mbak lihat Semuanya lihat Kita dalam uh, setahun itu Ada berapa malam? 360an malam Malam apa yang paling mulia? Malam lailatul Qadar Malam lailatul Qadar, kenapa? Lebih baik dari seribu bulan mbak. Ya kenapa lebih baik dari seribu bulan? Karena diturunkan Al-Qur'an padanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzelnahu fi Qadar Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an Pada malam lailatul Qadar Jadi malam lailatul Qadar itu malam lebih baik seribu bulan itu utamanya Kenapa? Karena diturunkan Al-Qur'an padanya allah turunkan Al-Qur'an, apa yang turun? Seluruhnya 30 juz di Bait Izzah di atas langit dunia. Kemudian turunkan kepada Nabi Muhammad men bertahap ya, mulai dari Iqra dan seterusnya. Cuman kita lihat lagi sekarang. Rasul uh, malaikat begitu banyaknya. Setiap kita ada malaikat. Ada malaikat di Baitul makmur ada malaikat yang bertugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak malaikat itu, siapa yang paling mulia? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril salam. Kenapa? karena dia menyampaikan wahyu karena beliaulah yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW Nabi begitu banyaknya, ada berapa jumlah Nabi? 25 <laughs> itu yang kita ketahui nah Masya Allah <laughs> ya. gitu, jumlah Nabi yang wajib kita ketahui Nabi Rasulullah 25, bahkan ratusan 25 yang wajib kita ketahui dari 25 Nabi dan Rasul, ada 5 ulul Azmi minar rusul siapa? <laughs> siapa? siapa? <laughs> Nabi Musa. Nabi Musa boleh, terus. Isa, Isa. Nabi Muhammad. Muhammad. Dua lagi. Ibrahim, Nuh. Nuh ya. Iya. Dari lima nabi ini, siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad salutul Kenapa? Karena diturunkannya Alquran kepada. Karena al Alquran padanya. Iya. Kalau kita lihat mujizat, lihat mujizat Nabi Musa. Tongkat jadi ular, belah lautan. Nabi Isa orang mati bisa hidup, hidup lagi. Ya masya Allah luar biasa. Nabi Ibrahim dibakar nggak kebakar. Nabi Muhammad SAW diturunkan kitab Al-Quran, tapi menjadi nabi yang paling mulia. mulia. Kenapa? Karena Al-Quran. Lihat lagi fenomena yang luar biasa di sini. Nanti tahu, tuh di tangan nanti ada kertas. Kertas itu terbuat dari kayu, bubur kayu. Kemudian ada tinta yang menulisnya. Tinta terbuat dari arang ataupun dari buah. gitu ya? Kemudian ketika kertas ini dengan tinta tadi dituliskan ayat Al-Quran, jadi apa dia? Dikumpulkan, jadi mushaf. Seperti ini. Kitab ya Allah. kan? Tinta dan kertas dikumpulkan dituliskan Al Qur'an maka menjadi mushaf. Ketika jadi mushaf, boleh kita injak? Tidak boleh. boleh. kita dudukin? Tidak, Tidak boleh. bawa emas WC? Tidak boleh. Kenapa? Karena mulia Pak. Harus mulia. Ingat dari ini seti segala sesuatu ketika dia ketempelan dengan Al Qur'an maka dia menjadi Menjadi mulia, segala sesuatu ketika nempel Quran pada ini dimuliakan. Lalu, bagaimana ketika Al-Quran tersebut nempel di dada kita? Bagaimana kalau Quran itu ada di dada kita? Maka, orang yang di dadanya adalah Quran, dia menjadi manusia yang paling mulia di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, bagaimana menggapai kemuliaan Al-Quran? Bagaimana menggapai kemuliaan Ramadan? Jawabnya. Dengan membaca Al-Quran Dengan menggapai apa yang menyebabkan Ramadan menjadi mulia Masya Yaitu Al-Quran Al Oke, okay. udah kita banyak nih uh, Mengupas tuntas tentang kemuliaan di bulan Ramadan Tentang mengapa Ramadan itu disebut bulan yang Penuh kemuliaan Nah, bagaimana sih Pak Cara menggapai kemuliaan tersebut Selain dengan yang sudah Bapak sebutkan tadi Mungkin ada nih Di balik bulan ramadhan ini ada rahasia yang belum kami ketahui gitu yeah. pak di sini di bulan ramadhan uh, perlu diketahui tadi saya katakan agar kita bisa mulia menggapai kemudian ramadhan kita gapai apa yang menyebabkan ramadhan mulia yaitu Al-Quran mungkin kita mendengar lafal ini biasa aja biasa aja kan padahal kita tahu syahrul ramadhan syahrul quran bulan ramadhan ada bulan Al-Quran sekarang saya tanya apa bahala yang kita dapatkan dengan interaksi kita dengan Al-Quran ada di mana level kita terhadap Al-Qur'an maka kalau kita ingin menggapai kemuliaan Ramadan kesimpulannya, semakin dekat kita dengan Al-Qur'an, semakin mulia kita sebagaimana Ramadan mulia, semakin jauh dari Al-Qur'an, maka semakin jauh kita dari kemuliaan maka kita lihat di sini, ada orang interaksi dengan Al-Qur'an berbeda-beda Al-Qur'an, ada orang yang sekedar baca saja baca sembarang, baca, ada tertempel dia baca maka apa yang dia dapatkan? dia dapatkan pahala yang berlipat ganda sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashr amsalha Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran baginya satu kebaikan yang satu kebaikan dilipat gandakan sepuluh kali lipatnya Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tidak bilang alif lamim satu huruf Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf Coba kita baca Al-Qur'an alif lamim 30 kebaikan yang kita lakukan Berapa banyak orang menyebut, ayo kita buat kebaikan, kita buat kebaikan sejati ada kebaikan di depan mata kita gratis Tinggal mau nggak kita baca Al-Qur'an satu huruf sepuluh kebaikan Itu sekedar bacanya saja, baca asal mulai baca Lalu bagaimana dengan orang yang pada level yang kedua interaksinya terhadap Al-Qur'an Yaitu level yang seperti apa? Level orang yang belajar Al-Quran walaupun berat, Masya Allah. walaupun salah. Kalau menurut Mbak, kita baca Quran salah-salah, pahala atau dosa? Pahala Pak, tetap. Pahala, enggak iya. dosa? Enggak. Oh. Kalau, Kenapa? Kalau misalnya nih uh, masih dalam tahap belajar setahu saya ya Pak huh? ya, uh, dilipat ganda kan nih Pak, dua kali pahalanya? Masya Allah, fiik. Ya seperti itu. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, -Quran. Nabi Sosan bersabda, -Quran, wa ta wa huwa ajran. Siapa saja yang baca Al-Quran, dia terbata-bata dalam membacanya, dia berat dalam membacanya, baginya dua pahala. Dua pahala, dua pahala ini besar kecil? Besar, Pak. Yang pertama pahala? Pahala belajar. Pahala belajar, itu besar. Inna Allaha malaikatahu yansudun 'ala minan nas al khairum wa 'alimul khair. Sesungguhnya orang para malaikat berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan dan belajar kebaikan. Hattal hitan fil bahr sampai ikan yang ada di lautan. Wa hatta namlatu fi jufriha sampai semut yang ada di liangnya. Paling kedua, pahala. Pahala membacanya. Bapak. Pahala membacanya satu huruf sebelum kebaikan. kebaikan. Itu luar biasa kan? Masya luar biasa. Allah. Sekarang di mana kita di Al-Qur'an? Di mana posisi kita? Apakah kita posisi orang sekedar baca atau mulai belajar atau orang yang ketiga apa tuh Pak orang yang dia pandai baca Alquran. Masya Allah orang yang pandai baca Al Quran Nabi SAW. Almahir bil Qurani ma'asafaratil kiramil barara orang yang dia mahir dalam membaca Al-Quran dia bersama malaikat yang mulia lagi patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang mana posisi kita dengan Alquran yang kita bilang mau menggapai kemuliaan Ramadan Interaksi kita kayak mana dengan Al-Qur'an? Semulia apa kita dengan Al-Qur'an kok kita yang menganggap, menganggap, menganggap diri kita ingin menggapai kembali Ramadan Bahkan, berpesta laporan, uh oh, sudah sukses Ramadan-nya Padahal gak pernah baca Qur'an di Ramadan-nya Iya, itu baru tiga level ada enam level sebenarnya Masya. boleh pak langsung dijelaskan lagi Iya, level yang keempat Interaksi dengan Al-Qur'an adalah Orang yang dia senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabatnya Siapa itu sahabat? apa sahabat apa sahabat teman baiknya Pak teman baik apa maksud teman baik tuh kalau orang bersahabat berarti dia senantiasa dekat dekat menyertainya bersamanya itu kan jadi kalau dia menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabatnya dia selalu bersama Al-Qur'an nah orang-orang yang seperti ini apa yang dia dapatkan kemuliaan yang dia dapatkan ya syafa'atnya Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Iqra' Al-Quran ya'ti al qiyamah syafi'an li bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi siapa saja yang membacanya jadi kalau kita oh pengen dapat syafaat quran pengen dapat syafaat quran buatlah nyanyian oh cinta quran Nggak ngaruh kalau nggak baca Al-Quran Al Ya, jadi jadikan senantiasa Al-Quran sebagai sahabatnya Baru bisa menggapai syafaat Al-Quran Level yang keempat Ada kita dari 4 level ini? Atau kita malah, wassut so, saya sudah semua Saya sudah level yang kelima Masya Harus dipertanyakan lagi nih, Ustaz, Apa level yang sini? kelima? Ternyata level yang kelima Orang yang dengan Al-Quran Pahalanya tidak hanya untuk yang baca Tapi pahala juga untuk Orang tuanya nah, Hadis surat Hakim yang lainnya Nabi SAW bersabda Manqor al-Quran Wa ta'allamahu wa'amila bihi Ulbisa walidahu yaum al-qiyamah Tajan min nurin Dau'uhu mislu do'uh isyams Barang siapa yang dia baca Quran Mempelajarinya Dan mengamalkannya Kelak di hari kiamat kedua orang tuanya Akan dipakaikan mahkota dari cahaya Yang sinarnya lebih indah dari sinar matahari dan kedua orang tuanya akan dipakaikan baju kemuliaannya harga dunia nggak bisa menandinginya. Fayakula nih sehingga kedua orang tua ini bertanya-tanya bima aku kenapa kami dipakaikan semua ini? Fayakal dijawab bi diwa nadi karena anakmu telah mempelajari al, al Quran. Bayangkan Mbak ya Mbak Fabrika ya sekarang apapun kebaikan yang Mbak berikan kepada kedua orang tua Mbak. Mbak tamat di UIN Kerja misalnya, mbak kirim rupiah setiap hari Bukan setiap bulan, setiap hari Itu gak bisa balas kebaikan kedua orang tua kita yeah. Sampai pun kita ngurus dia di kala tuanya Kita mandiin, kita nyebokin, kita gendong dia Pun gak bisa balas kebaikan kedua orang tua kita Karena dikatakan Ketika ditanya oleh sahabat tentang hal itu dikata, Apakah saya telah berbakti kepada orang tua saya? Telah membalas? Tidak Karena ketika orang tua kita Ngasuh kita di kala kecil Mengharapkan kita bertahan hidup tapi kita mengurus orang tua kita di kalah besar mengharapkan segera meninggal. Maka nggak bisa. Jadi bagaimana bukti cinta kita kepada orang tua kita? Kita kirim rupiah tiap bulan pun itu nggak dirasak orang tua. Kau dengan kedatangan kita, senyum kita, sujud di hadapannya itu lebih bahagia dirasa ke orang tua. Lalu bagaimana kita bisa membalas kebaikan orang tua kita? Dengan cara kita mempelajari Al-Quran. Bagaimana ketika di akhir Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa tarik tangan orang tua kita? Kita angkat dia ke tempat yang mulia di surga Kita sematkan mahkota kemuliaan dan baju kemuliaan Maka inilah sejatinya cinta kita kepada kedua orang tua kita Kalau seandainya ini gak bisa memotivasi kita Untuk bisa menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an Maka apa lagi yang bisa memotivasi kita? Kalau tidak karena kita cinta kepada kedua orang tua kita Insya Allah Ini level yang kelima Sekarang Mbak Fabrika cinta seorang tuanya Alhamdulillah cinta Mbak Sudah mulai ngafal Al quran Sudah Insya Allah. Sudah berapa hafal <laughs> Baru bunga, Pak <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah Lebih baik mulai dulu daripada ya. mulai InsyaAllah Dan level yang tertinggi, yang terakhir adalah Adalah orang yang hafal Al-Quran InsyaAllah Nabi SAW bersabda Bacalah Al-Quran Naiklah Dan bacalah dengan tertil Sebagaimana dahulu engkau membaca di dunia karena sesungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang kau baca Imam Al-Khattabi menjelaskan hadis ini beliau mengatakan bahwasanya jumlah derajat di surga seperti jumlah ayat Al-Quran barang siapa yang baca Al-Quran setoran sama Allah seluruhnya 30 juz maka dia berada pada strata sosial tertinggi di akhirat Allah hmm. di kampung akhirat barang siapa yang baca sebagian darinya فَمَنْزِلَةُ إِنْدَا أَخِرَاتَ آيَةٍ يَقْرَوْهُ يَقْرَوْهَا maka akhir derajatnya pada akhir ayat yang dia baca jadi kita lihat kalau kita hafal al-Fatihah minimal kita derajat ketujuh ya Kalau siapa tahu ada orang muslim yang hafal al-Fatihah di bawah kita mm -hmm. Tapi kalau semuanya hafal al-Fatihah, kita ya, Kita hafal juz-juz lainnya, Masya Allah. Memiliki derajat yang tertinggi Menjadi orang yang paling terpandang di kampung akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wow. Baik, uh, benar sekali ya Pak ya Untuk uh, menjadi, menggapai kemuliaan di bulan Ramadan ini Kita harus Mendekatkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kita harus bertanya, "Nih, udah sampai di tahap mana kita?" Gitu. Nah, gini nih, Pak. Saat momentum Ramadhan tiba, banyak orang yang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah. Gimana jika ada seseorang yang hanya menahan lapar dan dahaga tanpa mengejar amalan-amalan untuk meraih kemuliaan pada bulan Ramadan ini? Orang yang seperti ini, ya, yang dia nahan lapar dahaga aja tapi enggak ada amalan-amalan tambahan maksudnya. Ya, tidak mengapa. Tidak mengapa. Mungkin ini fenomena. Kenapa tidak mengapa? Tidak mengapa. Selama dia tidak menjalankan yang wajib-wajib. Kemudian -wajib. ketika dia meninggalkan yang wajib, dia berdosa dengan meninggalkan yang wajibnya. Tidak mengapa. Berarti dia tidak mengharapkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi se selama dia tidak berbuat empat hal yang apabila empat hal ini dikerjakan hilang pahala puasanya. Jadi silakan dia, dia tidak menambah, dia hanya mengajarkannya wajib-wajib saja. Bukan karena hadis Nabi SAW, ya Rasulullah ketika sahabat bertanya, Bagaimana jika saya salat, saya puasa, saya zakat, wahhalal tul halal, wa, halala, wa tul haram, Saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram, Apakah saya masuk surga? Iya, kata Nabi SAW, masuk surga sudah. Tanpa ada ibadah tambahan. Tapi harus hati-hati, jangan sampai berbuat yang merusak pahala puasa. Yang merusak pahala puasa dan empat hal. Yang pertama hadis Qudsi ketika Allah katakan Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa inna hu liwa an ajizibihi Semua amalan manusia untuk dirinya kecuali puasa Karena puasa untukku kata Allah dan aku sendiri akan membalas Assawmu Jinnatun Puasa ala perisai Idha kana yawmu sawmi ahadikum falayarfuz walayashob walayajihal Kalau salah seorang diantara kalian berpuasa maka jangan dia Ngomong <coughs> jorok, jangan dia bentak-bentak, dan jangan dia berbuat bodoh Apa itu maksud berbuat bodoh? Kalau ada orang yang mencemoohnya Atau ngajaknya berantem Hendaknya dia bilang, aku sedang berpuasa Berarti apa maksudnya, yang berbuat bodoh Jangan mudah terpancing Kok puasa, kenapa kamu puasa berantem Oh dia yang mulai, Zad. kamu kok terpancing Kamu puasa ngatin orang Dia ngatin duluan, Zad. kamu kok terpancing Berbuat bodoh, nah tiga hal ini Bisa merusak pahala puasanya Karena Allah syaratkan agar puasa itu Tidak melakukan tiga hal ini dan yang keempatnya pada hadis yang lain, di mana Nabi SAW mengatakan, Man lam yada' qawlaz wal wal'amala bihi falaysalillahi hajatun fi'an yada'a pu'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, atau mengamalkannya berbuat kebohongan, maka Allah tidak butuh dari perbuatannya meninggalkan lapar dan dahaganya. Orang-orang yang seperti inilah, orang yang berpuasa, tapi menjalankan empat hal ini atau salah satu dari empat hal ini, mereka yang kena hadis Nabi SAW, Rubba imin min illa atas. Banyak sekali orang yang berpuasa Gak dapat apa-apa dari puasanya Kecuali hanya lapar dan dahaga saja Tetapi kalau dia puasa Nahan lapar dahaga dan mengerjakannya diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala maka baginya pahalanya Dan semua memiliki tingkatan pahala sendiri sisa Allah Tetapi ketika dia mau tambah dengan yang tertua Yang sunnah, tambah baca Quran Tambah sedekahnya Tambah senyumnya Bukankah senyum adalah ibadah Nabi bersabda tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah senyummu di hadapan saudaramu sedekah maka dengan tambah-tambahan seperti ini dia mendapatkan kuotamnya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan-tambahan ini ya karena kenapa sejatinya semakin kita taat kepada Allah semakin mudah kita melakukan ketaatan yang lainnya karena Allah berjanji di akhir surat Al-Ankabut wal ladzina jahadu fi lana la dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami Maka akan kami berikan baginya, tunjukkan baginya Jalan-jalan kami Jadi ketika kita melakukan kata-kata Allah Tunjukkan jalan kata-kata yang lainnya Maka inilah akidah kita, akidah ahlu wal jama'ah Al-imanu yazidu wa yanqus Iman itu naik dan turun hmm. Yazidu bita'ati rahman Bertambah ketika, ketika kita menta'ati Allah Wa yanqusu syaitan Dan berkurang ketika menta'ati syaitan Maka bagi orang tadi, uh, silakan antum kerjakan yang wajib-wajib saja tapi jaga diri dari kemaksiatan dan kalau antum memiliki punya, punya waktu, alangkah baiknya tambah dengan suatu ketaatan yang dengannya mau menjadikan antum mulia di sisi Allah Subhanahu ta'ala Baik, uh, sudah banyak sekali ya pemirsa kita mengupas tuntas tema tentang hari ini. Boleh nih Pak untuk yang terakhir sebelum kami tutup perbincangan hari ini, untuk Bapak bisa berbagi tips dan trik kepada mahasiswa Winraden Fatah Palembang, bagaimana cara. Uh, Menjaga ibadah puasa agar tetap lancar, nih, ya, Pak. Di bulan puasa ini, menjaga ibadah puasanya, iya, <laughs> Pak, agar tetap lancar. Kalau ibadah puasanya dijaga tetap lancar, ikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Ikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Di antara sunnah kan Nabi SAW, kita tahu semua, tapi kita kadang males. Nabi SAW bersabda, "Tersahur, faena fisahuri barokah, bersahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan, keberkahan niat sahur." Kita makan sahur itu, tujuan kita bukan biar, ah, biar kenyang, kuat puasa, bukan. Tapi cari berkah. Kenapa? Karena sahur nggak mesti makan nasi sepiring besar. Karena Nabi mengatakan, Tasa haru walau bijur atima' Bersahurlah kamu, walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi ini cari keberkahan. Jadi bagi kita, kalau ingin puasa kita kuat, cari berkah puasanya, minimal kita sahur. Kalau ada mepet, bangun, ya minimal minum air putih, niatnya sahur. Karena ini diantara keberkahan kita, yang kita cari Dan keberkahannya, bahkan mepet azan pun tidak mengapa Dalam kita bersahur, minum air putih, mepet azan tidak mengapa Bahkan ketika kita mau minum azan Ini nih, Taman Faidah, kita mau minum nih Kita ngangkat gelas, azan Ini gimana? Minum gak? Minum gak? Minum Kak. Minum, kenapa? Katanya Ngambil berkah <laughs> Kan sudah azan sudah azan, bukan sudah imsak, sudah, oh, sudah azan. Kita mau minum azan, gimana nih? Kira-kira dilanjutkan nggak? Dilanjutkan minumnya. Nabi sasaran bersabda, apabila salah di diantara kalian, apa namanya sahur wal inak sedangkan bejana di tangannya wasami an nidah, irasmi akadukum nida wal Apabila salah di diantara kalian mendengar suara azan, sedangkan bejana itu dari tangannya dia hajat Jangan dia letakkan ini sampai dia selesaikan hajatnya. Minum, udah. Kita mau minum azan. Nabi habisin. Bangkit. Ya, Kok gitu saat? Batap. Enggak itu nabi yang sawasam yang bilang. Ya, bukan kita. Nabi, -nabi sawasam yang bilang. Maka kita mencari keberkahan dengan mentaati apa disabda kalian nabi, -nabi sawasam. Ini yang pertama, triknya bersahur. Yang kedua adalah manajemen waktu. Dibuat jam sekian ngapain, jam sekian ngapain, jam sekian ngapain. Jam sekian ngapain karena dengan manajemen waktu ini kita akan tahu apa arahan ketika kita uring uringan nggak ada kegiatan yang ada teringat lapar akhirnya kita gak kuat, insya allah tasahur, tasaharu, bersahur dan isi dengan aktivitas ibadah, selalu lupa orang kalau main ps <coughs> orang kalau main ps asik tahu-tahu Ustaz saya naknya main ps kenapa tahu-tahu azan gak kesadar gak kerasa kan itu karena orang menyibukkan dengan menpes sama kita sibukkan ibadah juga. kalau kita ada suka, nggak kerasa juga baca Quran tiba-tiba ada -tiba mau azan, insya Allah. Cari kesibukan yang kita senangi yang bernilai pahala seolah itu melupakan kita tidak selapar. Allah taala alam. Terima kasih kepada Bapak Bambang Prasetyo Bampdi yang telah berkenan hadir dalam menemani kami dalam kuliah Ramadan kali ini. Semoga apa yang telah Bapak bagikan hari ini dapat diterima oleh pemirsa. Terima kasih pula kepada pemirsa setia kurma yang mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya, mari kita jalankan dengan khidmat dan ketulusan yang penuh agar tercapainya keridhaan dan mendapatkan syafaat yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu SWT. Program kurma akan kembali tentunya dengan bahasan dan kompeten di bidangnya. Saya Febrika Rosalina beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh